Semua manusia pun pi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pi kat Nabi, depa puji Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu digelar Habibullah. Depa <coughs> puji Nabi, puji Nabi, puji Nabi, maka Nabi pun sebut, Nabi sebut aku pun berjalan di bawah Arasy. Arasy ni apa? Satu hari kita akan tengok di Mahsyar nanti. Di Mahsyar nanti. No? Ha. Langit tujuh lapis, Tujuh lapis, Letak di tepi kursi Letak di tepi kursi Kursi pun makhluk Langit Maka langit hak tujuh lapis tadi ni Hak 3,500 ton perjalanan Kalau letak di tepi makhluk yang bernama kursi Langit tu macam sekeping besi Yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir Padang pasir tu kursi sekeping besi dilemparkan di padang pasir besi itu langit yang luas tadi padang pasir tu kursi kecil ya, langit yang luas tadi kursi letak di tepi arash bukan letak di tepi, letak di atas arash ambil kursi, letak di atas arash maka kursi itu sekeping besi arash itu padang pasir Sak mana arash Subhanallah Arash Nabi kata selepas semua minta Aku pun berjalan menuju ke bawah Arash Macam mana tuan-tuan Film, film lah. Peristiwa itu akan kita saksikan nanti Nabi berjalan Kata Rasulullah Setiap Rasul diberikan satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah dan kesemua Rasul telah menggunakan doa itu Nabi Musa guna dah Nabi Nuh guna dah Nabi Isa guna dah Semua dah guna doa tu Aku simpan doa itu Untuk digunakan di mahsyar Memberikan syafaat kepada umat aku Rasulullah Ni yang cerita Nabi sayang umat Ni cerita dia Nabi rindu umat yang dia tak pernah tengok Dia sebut kat sahabat Dia kata aku rindu dengan ahbab Kekasih, kekasih aku Sahabat kata, Ya Rasulullah Kekasih mana lagi ni Abu Bakar, Omar duduk depan Nabi kata, kalian saudara saudaraku aku No? Kekasih, kekasih aku ialah Mereka yang beriman dengan aku Tetapi tidak pernah melihat aku dan tidak pernah berjumpa dengan aku rindu Nabi menangis Nabi depan sahabat heran sahabat, Abu Bakar duduk situ Nabi masih merindui kita Nabi kata aku tinggalkan doa ini untuk aku gunakan di mahsyar waktu itu Nabi guna maka Nabi pun sujud di bawah arash Nabi sujud dengan satu sujud kemuliaan dan keindahan sujud itu tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Nabi dan Rasul lalu Allah SWT pun perintah kepada Nabi SAW, Ya Muhammad wahai Muhammad, irfa' raksak, angkat kuala kamu isfa' tu syafa' bagilah syafa'at kamu akan memberi syafa'at sal tu'tah, mintalah apa juga, kamu akan diberikan permintaan itu apa Nabi sebut Nabi Pembangkit bangkit daripada sujud mulut perkataan pertama yang keluar daripada mulut mulut Rasulullah SAW ialah ummati ummati Rasulullah ummati ummati umat aku ya Allah umat aku ya Allah bukan disebut diri dia ketika Rasulullah menyebutkan diri mereka nafsi nafsi Nabi bangkit daripada tempat yang mulia sujud kataan pertama yang keluar dan yang kedua yang keluar nabi kata rabbi ummati ummati umat aku ya allah umat aku ya allah lalu allah Allah subhanahu taala pun mengarahkan kepada rasul yang ni manusia yang paling vip melebihi para nabi dan rasul lain tadi ada manusia yang paling celaka ni manusia yang paling vip melebihi nabi dan rasul lain Maksudnya Nabi dan Rasulullah tak dapat keistimewaan tu. Keistimewaan itu hanya diperolehi oleh umat Nabi Muhammad. Apa dia? Bila Nabi bangkit, Nabi sebut ummati, Allah Taala pun sebut wahai Muhammad, masukkan umat kamu ke dalam syurga, Iaitulah mereka-mereka yang masuk syurga tanpa dibuka buku timbangan mereka. Tak timbanglah tuan-tuan. Semua ke? Tak semua. Tak semua tak semua. Nabi sebut dalam hadis tersebut Hadis sahih tu Nabi kata 70 ribu Di kalangan umat aku Akan dibangkitkan oleh Allah Selepas Nabi sujud syafaat tu Mat Allah arahkan Buat masuk wahai Muhammad Buat masuk syurga mereka ni Ambil ambil Tuan-tuan ribu Umat Nabi Muhammad Sahabat saja ada 140 ribu <coughs> Sekian Terima kasih No? sahabat sahaja 140,000 hmm. ada sambungan hadis yang masuk syurga tanpa hisap ni dan bilangan dia lebih ramai bukan 70,000 tu sahaja tapi lebih ramai ada lagi yang lain maksudnya masih ada ruang dan peluang untuk kita hak masih hidup malam ni tentukan ni ni Hak ni, yang berapa hari bulan ni Yang masih hidup Untuk muhun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dapat laylatul qadar Minta dengan Allah Ya Allah Mati dalam keadaan Masuk syurga firdaus Dalam keadaan tanpa hisap dan azab Ada orang masuk syurga firdaus Tapi kena timbang Ada masuk syurga firdaus tanpa ditimbang dan tanpa azab satu permintaan duduk dalam raudhah minta yang tu dapat tempat duduk depan Multazam, minta yang tu dapat ruang nala malam malam lailatul qadar minta yang tu yang tu yang paling tinggi sekali ni minta naik pangkat nak minta naik pangkat dapat kerja tempat elok minta hak kepala, hak ekor semua dia ikut Yang ekor ni semua ikut. Tak perlu minta pun. Betul. Betul. Mujarab. Tuan-tuan minta yang atas, Allah makbul yang atas. Hak bawah ni semua Allah bagi. Tak perlu sebut pun. Di mana saja tempat mustajab doa. Allah bagi minta redha Allah, syurga firdaus tanpa hisab dan azab seluruh ahli keluarga kita dan seluruh orang Islam.